kita pakai lagi, nah kita langsung gas saja, orang pasti kaget tuh, kaget itu dia, ba kaget itu, langsung aja tusuk lagi, langsung, nice dapat lagi, ya, dapat 4 dapat lima, langsung ace mambrun person, shouldn't wear a around your neck, you wanna get slept. Ooh, you, dick. you got a friend in me, you got a friend in me. <laughs> Halo, coba bro, apa kabar semuanya? Halo, bro. Ocha kali ini, bro, akan ngasih tahu ke kalian game changer dengan Steam shot ini, bro. Ya, ini sungguh parah banget, cocok banget untuk kalian para raser, bro. Karena ini buat first pick, ini sangat-sangat mantap sekali. Player sniper juga oke okay sih dipakai, bro. Ya, buat first pick ini parah banget, tapi menurut Ocha, ini masih belum bisa dipakai di turnamen, bro. Ya, selain karena baru rilis, ya, ini juga baik banget sih, bro. Kalian penasaran cara Ocha menggunakan Ocha Kasih tahu aja? Yo, bro, Let's Go, yo Ma Bro, Ocha udah di dalam game, yuk langsung saja Ma Bro ya. Jadi tim ini kan Ocha udah pernah jelasin sebelumnya bro. ini bikin regenerasi darah kita cepet, tapi bikin lari kita Mendewa juga Ma Bro ya. Ini Ocha pakai steam oke, okay, lihat nih, wah wow, oke, okay. buat first bikin mantep banget, kita pakai lagi. Nah kita langsung gas aja, orang pasti kaget tuh, kaget itu dia, bah, kaget itu percaya enggak Dia tuh kaget pasti, Ma bro. Pasti itu sangat-sangat tercengang melihat Oca DZ Oh, satu AF ke ternyata, Ma bro ya Mantap, kan? Mantap, kan? Ini kita juga pakai perk yang di Tactician, kita jadi dua, Ma bro. Tapi bisa juga kalian pakai yang restock aja nih Nah, pakai yang ini, Ma bro. Jadi, yang ini Bakal stok loktisian kalian Steamshot nya bakal di restock tuh Lihat tuh eee, Kayak ada bunderan di steamshot nya Di kanan bawah lagi muter ya lagi muter ya Tuh ntar bakal ke regenerasi lagi Tungguin aja bro ya. Nah kan ngeri -regener regenerasi Lampet sekali bro Tunggu dua detik lagi ntar dia ke regenerasi lagi. Mantap, mantap jiwa Ma Bro. Kita lari langsung ya, cari musuhnya. Tunggu tadi mana? Oh, Situ rupanya Bro. Kratas, bro. <tuh> ya kita menang Ma Bro dua round. Seperti yang Oce bilang ini bener-bener game changer banget Ma Bro, asli sangat-sangat game changer ya misalnya ini udah boleh dipakai di turnamen itu bakalan op parah mah bro ya khususnya para raser bro mereka tuh bakal terkaget-kaget dengan rasa-rasa yang mengurangi steam shot ini ya oh ampun lah, bro Udah udah siap di bro maafin oce ya oke mau bro kita coba lagi ya aja suka banget makan bro ya oke okay, let's go kita gas lagi, oke. Pasti terkaget-kaget, bro. Ayo, Nah, bisa kan? Tapi, catnya jadi tiba-tiba aja di sini. Terus gitu, jangan pakai dengan angkat. Mana musuh ya Waduh, kok keras sekali ya, Mam Bro? Ya, ini Mam Bro, kita gas ya. Sekarang kita ditaruh nih, Mam Bro. Oke. Okay. Kalian juga harus pakai gongholo, musuhnya mana ya? Kalian lihat musuh gak sih? Kok tidak lihat musuh ya? Guys, mau first pick jadi susah, mah Bro. Tadi. Iya, sebenarnya udah masuk first pick sih. Tapi enggak, kelihatan musuh aja gitu loh kan. Kita main santai aja, jangan kaki ya. Ucapan enggak suka sama player, setiap mau ca main gerak segurus. Ya, kalian tuh harus tahu gitu loh. Ada step Ya. Aduh. Lah. Ke ada dah? mantap sekali Mbak Bro, aku senang sekali. Coba kita persekutu lagi ya. Oke. Okay. Yeah. Uh, aku seperti Flash, lari seperti ninja. Ada orang sih. Kok nggak ada orang sih? Oh, ada orang, sih. ngendok musuhnya. di sini ngundok oh udah terima ya tenang tenang wah oh, ada orang juga disana pakein aja deh udah pakein emang bro oh no dia bokong aku bro My god. Di di atas socha ya. Coba apakah teman Ocha bisa memenangkan ini? Kita lihat. Ayo. Ya, kalah dong. Wuh. kamu kumaha sih? Ampun. Kali ini Ocha mau pakai yang restock namanya, Bro. Itu restock ini udah mantep banget sih. Kalau misalnya kalian tidak terburu-buru ya. Lagi restock itu udah cukup sekali. Cabut, cabut, cabut cabut, Tidak ada orang di belakang kan? nah. Oke, mana musuhnya? Nice semua bro Oce udah pakai dua steam shot. Ya. Oh, ada orang sana. Pas kita battle nih, misalnya kita udah tahu musuhnya di mana, pakai steam shot itu mantap Bro. Soalnya regenerasi darah kita cepat nambahnya. Eh, good job. Dewa sekali, ya. Itu mah, Bro. Kalian tuh harus banyak-banyak belajar dari Oce ini, ya. Ma Bro, ini parah banget Ma Bro. Watchnya mendapatkan match yang sudah mulai Ma bro. Dan di sini skornya satu dua dan ini mau ke satu tiga ya. Cuman ya plusnya kalau misalnya kita kalah kita tuh nggak minus poinnya Ma Kalau dapat match kayak gini, so, oke okay. kita bikin temen kita ini menang Ma bro. Nih comeback nih udah satu tiga padahal nih. Ya akan kita gendong ya. Steam chat dulu Bro. Oke, langsung saja, bro. Kita ngeras langsung aja, tusuk lagi, langsung mantap jiwa. Nice, dapat lagi ya? Dapat empat, dapat 5 langsung es ma bro. tahu yang serem-serem ya. Aduh steam ini parah banget man, overpower banget Mabru Wah oh, Ocha nggak ngerti lagi sama steamshot sih. Coba lagi ya, kita sekarang ke B. <laughs> sorry sorry sorry sorry. Ocha kurang siap aim-nya, maafin Ocha ma bro. Lewat, ada sekarang, bro. Kita ke sekarang. Tuh, suka lagi, bro. Lagi, tuh, dia pasti Lagi, tuh, dia pasti dapat lagi, ma bro. Mantap jiwa, steam shot itu gila banget, gila ya. Langsung ke nih, ya, bro. Yuk tusuk lagi Eh gak ketusuk mah bro Aduh maafin noce mah bro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 Uh, langsung yang loh, Ocea nih dari telat padahal ya Yo ma bro, langsung aja ocha bahas lot apa aja yang ocha pakai ma bro, ya. Di antaranya ini ma bro, kalau kalian mau langsung bener-bener uh, first pick banget nih, ocha saran pakai tactician ma bro, karena dia langsung menyiapkan tactician dua ya. Jadi sedua steam shot bro. Nah misalnya kalian nggak begitu banget buat uh, ngeras ya, nggak uh, perlu cepat cepetan otocarin pakai restock ya kenapa kalian tuh bisa dapetin lebih banyak mungkin satu match misalnya kalian jadi last man standing uh, dalam satu menit setengah itu kalian bisa mendapatkan empat steam shot mah bro wow enggak ya <gir bunker> Jadi ya selain misalnya buat first pick ini tuh penting banget buat kita adu tembak sama musuh ya, adu m. Jadi sebelum adu m tapi kita harus tahu dulu posisi musuh di mana ya. Pas adu aim itu uh, kita tuh kayak pakai whole face gitu sebutan <laughs> anak dulu, kayak berasa ada armor lebih lama bro. Soalnya kan ini regenerasi darah dari steam shot ini kan jadi meningkat Mauro. It increases health regen. ...dan movement speed for a short duration, oke? Okay? Dan yang wajib lagi adalah Gung Ho, ya. Gung Ho itu penting sekali, karena pas kita suntik... ...ya kalau nggak pakai Gung Ho, itu berasanya kayak jalan kaki biasa. Nah, kalau misalnya pakai Gung Ho, kita tuh bisa ngesuntik sambil lari. Itu juga penting memang, bro. Wajib pakai Gung Ho, ya, biar kalian mantep juga, oke? Okay? Selain itu ya, secara kalian, misalnya kalian mau pakai Lightweight atau skulker, ya oke. Okay misalnya kalian bootnya steam shot kali doang ya, tapi lebih worth it kalian pakai tactician dan nah, langsung dua misalnya mau first pick ya, cocok juga buat sniper nih ya, nggak cuma buat player sem jajar asar aja nggak cuma itu, player sniper yang mau first pick juga oke, player AR juga boleh, player Player LMG juga bisa, ma Ya kayak gitu untuk video kali ini ma bro, banyak udah menonton, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya bro ya. Untuk kalian yang pemula, akun cewek, ma soalnya follow Instagram kita jumlin ma bro, di sana yang paling Sultan sampai yang paling murmer pun ada, ma bro ya. Atau game lainnya juga kita siapin kok. Atau kalian mau dibantu jokiin akun kalian, mau booster yang sampai Legendari tapi nggak bisa karena musuhnya susah, tenang ada at kita joki titikin ma bro, sampai leaderboard pun dijamin sama mereka. Oke. Okay? Yap, see you, bro. Dadah, semuanya. Yaudah, dadah, semuanya. See you next.